Selamat datang di channel ini. Berikut ini adalah video lagu Anak Ayam. Lagu ini terdapat dalam buku tema kelas 3, subtema 1, pembelajaran 3. terima kasih sudah menonton video di channel ini jangan lupa like dan subscribe ya bye, -bye.